Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Inti Tutor Nah, kali ini kita bakal ngebahas channel Yang udah 1000 subscriber Tapi masih tersesat <gif> Jadi kenapa tersesat? Jadi jawabannya gini Banyak banget sekarang tutorial yang ngajari sesat Ilmu-ilmu goib Yang mengarahkan kematian channel kalian Nah kalau kalian udah jumpai tutor Yang mengarahkan penggunaan VPN, membeli subscriber Mending buang aja Jangan sampai Channel kita dapat Pembatasan akses Ini lagi Sering banget terjadi Nah di komunitas kita Ada pemain Yang cukup lama Yang udah datang sama kita, sama-sama ya. Rame-rame, berdiskusi, bagus, naiknya tinggi. Ternyata dia menjumpai sebuah orang yang ngebahas tentang VPN. Oke, okay. jadi pada ujung-ujungnya apa? Beli akses agar VPN-nya nggak kebaca. Kalian nggak pernah nggak ngelihat. Yang sekarang ini sedang terjadi di Youtubers-Youtubers YouTubers Indonesia Dismonetasi massal. Nah, udah jelas banget nih Banyak banget yang kena Dismonet, Dismonet ini Salah satu bentuk pembatasan Jadi ini kayak Bukan lagi klaim hak cipta Bukan lagi tentang teguran Tapi murni Pembatasan Nah kalau udah pasti kayak gini Lebih baik Channelnya didiami dulu ya Dan jika ada yang kena teguran Channelnya tolong dihapus video-videonya Karena ya Kita sebut kawan-kawan kita juga Kena guru sesat Yang memberi cara Gimana cara pakai VPN Yang dulunya udah bagus Sekarang dolarnya kuning semua dan yang lebih parahnya lagi, ada yang ditolak penayangan iklannya. Kenapa dia nyerangin pakai VPN ini orang? Karena dia ingin coba-coba melihat apakah berhasil. Ternyata tidak. Karena dia juga menggunakan VPN, dia kena di semuanya. Dia kena disebutnya juga sebenarnya. Jadi karena dia mau cari korban sama-sama Biar dia nggak aja yang kena Dia ngajak kawan aku tadi Orang-orang di sekitaran kami Ya pada akhirnya Ya kena dismonet Pening gimana mau solusinya Kalau gue bilang udah Buat channel baru aja Hapus channel yang lamanya tuh Nggak berguna juga kan Cuman sekarang ini kami coba eksperimen juga channelnya didiami kurang lebih mungkin tiga bulan karena yang kena di semua net ini bukan channel pertama channelnya ada empat dan Alhamdulillah semua udah monet tinggal satu ini aja nih kena pembatasan jadi kalau buat kalian-kalian semua kawan-kawan semua yang menjumpai tutor yang ada di YouTube yang ngebahas penggunaan VPN mending tinggalkan karena dampaknya sama kalian dia mendapatkan view mendapatkan uang, kalian mendapatkan tersesat dan gak mungkin bisa monetisasi apa mungkin pihak youtube bakal ngebiari orang-orang yang menggunakan VPN nah, fase kita itu masih menggunakan sistem yang ready, sementara pemain aslinya itu ngebuat sistem sendiri, ngebuat ya, ngebuat-ngebuat Coding-coding sendiri Kita beli yang jadi Yang ada apa? Miss Monet Berjuang sekian lama Hasilnya sia-sia Jadi buat kawan-kawan semua Jangan ya Oke ya, segitu aja deh